Niki keluar terang dong ya, niki termasuk. Pulau Nuga dah azam ya, gitu. uh, niki pulau Momna niki kita gitu. pulau tahun wigi. Tahun wigi ini macam satu Muharram, ini itu pulau Selasa sekitar Karena satu Muharram nanti itu pas tanggal 26 November gitu, itu kalau enggak salah Sabtu. Itu pulau Tengah. Pak Surwan, kalau ini tiga bulan yang lalu ini wonten rombongan berisang Pak dulu santrinya Bapak, ya wangnya, umur umurnya Bapak sekitar umur 60-50 karena dulu dibina Bapak ngaji Qur'an, terus karena saya warisnya mereka minta saya satu Muharram mulai buka ngaji teman-teman mereka minta misalnya satu tahun sekali nggak Bapak, ya. misalkan di nakulah sibuk mau nakulah saumur saumur umur pisang nakul enatif ya sing nyukulah turuti ya sih gitu turuti. Wah saumur umur pisang nanti kulah tapi nanti kulah mangke kulah tetap sholat aspired. Terus mangke jinan jamaah gitu biasa kan kebiasaannya. Terus nanti yang buat jeniker jawab di pateng dalam mangke kulah sholat aspired yang meriki kulah pimpin. Kulah kepengen hubungannya kulah baik dengan hubungan sijet mengawas hal-hal kuno memang hubungan sijet itu dimulai lewat ilmu lewat no kayak hmm. saya ngaji pasir karena ilmu saya yang paling original saat ngaji takut apapun hebatnya kadus, hikam, hayati sohabat atau kitab-kitab yang kita baca itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita bahas jadi kadang orang-orang itu salah paham. orang ketika ngaji hikam, ngaji hayati sohabat pokoknya kayak ngaji saya ini itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah kuat tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Qur'an itu meskipun kadang kita ada apa paham gar tapi itu hakikatul ilmi semua ilmu ya ada di nama saya ini pernah khatam hikam pernah khatam isyak beberapa kitab tak tahu pernah saya baca. itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata misalnya begini Ruhin marat tuh apa -apa. itu tidak apa-apa, itu tegdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, tidak nomor, tingpun rumah sakit apa -apa. itu tidak apa-apa. Itu tegdir, tegdirnya Wong khusus, wong marat Kayak ada ada apa, apa ini normal-normal saja. Tapi sifat khusus ini akan hilang saat ibunya sakit, atau istrinya sakit. Ngetorong rumah sakit, di di duit. Dia sulung konjong, dia dipercaya. Tekan alamat rumah sakit, roh, nah, di orang roh, Ya. Nanti status khusus jadi hasil. Oh. Uang ngeradarannya khusus tapi nopok <tuh> Paham no Makanya santri-santri saya -santri ngasih lo tak provokasi Jadi status khusus itu bisa hilang dalam kasus sosial yangnya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal Wong halim Kenapa saya harus kerja di Jepsang? Kulauan umum saja Saya misalnya khusus, mungkin uang lebus, Wong halim ngasih ini istiqomah Itu ya begitu, dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian Ya, misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah, motoran rumah sakit gak duwe, duwe mobil gak alamat gak diwe, relasi nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah, uang hapok, ibu, Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar, makanya. Ya mohon yang senang saya, ngaji saya paling itu tetap di Qur'an meskipun Qur'an itu ada yang kadang ada pornografi itu hal yang nyata orang takau itu malu membicarakan pornografi tapi kalau Qur'an biasa saja jadi misalnya di Qur'an itu ada ayat misalkum kharsulakum faktu hartakum anasib tujuhmu tanjurah gue nak caranya jimak, cara ngumpulis nggak gue coro paling liar, tak karutmu lu itu ya nyata karena Allah iseng ilani, uang lanang, sah soleh soleh itu tahu nafsu, dan jalan menghilangkan nafsu itu di videonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah apa, Bu? artinya itu tetap harus dibicarakan. Biaway, saya ngisang ke Kang Zino, adalah flu, tetap dibicarakan. Daripada kewiridan sawangane yang pengairan, dibully hampir nafsu, paham ya kurang Artinya ternyata di balik dia ada pornografi yang tertinggal. jujur beu pengeran dari awal nglawan ibu makanya Mahmoud Zalik ini contoh-contoh gula tuh Sufia orang-orang Sufi yang ekstrim sama, masalah uang juga gitu orang khusyuk atau mergawin yakin nak Rizky itu lewat wiridan namanya wiridan tapi ngerti ini, aku bolak-balik wiridan duit tekoh berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwales rupa-rupa aneh selama ini duit tekoh semakin sering ada duit dikok, semakin semangat wiridah, namun gue jago beri terus dari lu cek beli ukurannya di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Alquran quran yang al jujur saja kalau orang ingin cari rezeki ya kerja menang kalau anti mati tetap kerja bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jadinya kalau saya kecil saya kerja malah kata santri sih urbatku dalam apa siapa aja, karena bapak saya, anak saya itu gak tahu, apa itu apa itu gak tahu karena yang panggil saya memang bapak nah, anak-anakku langsung ke dalam, malah 2,5-nya yang janja putri saya gak punya abeh, kalau bapak punya, jadi abeh-abeh padahal agak saya sandri kan, ngunih abeh-abeh itu gak sopan berarti tak kaya abeh, gila, anakku gila, abeh saya gak punya apa abeh apa -apa begin nah, kuliah di Nanti biar teman tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah empat lebih, makanya hijab saya sehabis saya, saya mulai sekarang. Ya dan saya paling sering sholat sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya nanti ini yang yang masalahnya apa? Kalau nunggu akhir akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir akhir ini lebih intensitas saya lebih uh, lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamannya kiamat, itu banyak jina. Yang kedua itu wayur fa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu itu apa? Hilang. Mirup kula baca itu di Bukhari di muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula merilang hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti, akan mengalami masa kebodohan masalah kemudian masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet katusku loh, gak mau ngomong kuput itu nanti uang kuolak-walik jadi misalnya begini ini saya ngomong di mana pertama sama santri-santri saya ngomong di mana dalam kasus maksiat itu ya ada etika misalnya orang yang diniklak atau orang yang misalnya yang order order orang nakal itu juga ada aturannya misalnya Rogen daftar dulu ya rutin yang dapat dulu bahwa itu Mustafa, saya itu mastri. Nanti yang dilema antri, namanya anak baik. Bukanku anak baik, Bukan karena mau nopok, antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka di yo ya zina, bayar, namanya anak. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada-ada. Sehingga buat dilema anak baik. tetap zira, tapi dilema anak baik. Karena dia zinanya ya bayar, ya mau. Antri. Samir. Orang melihat konser. Konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat Kalau matanya pakai tiket, namanya pak penonton baik. Tapi kalau moga-moga ribu gak kan nggak tiket, penonton jelek. Pacar-caramu sama jelek, nggak begitu lah, porno. Lalu ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah: bayur faul ilmu. Ilmu itu nanti hilang. Oleh etika sosial, meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Agak. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi orang nonton pornografi atau kamu bayar, dia ke penonton, baik. Kamu nonton, gua ngaruh dan bayar. Terus teman penonton tuh baik. Tapi wadah belok ngiler, porno, rok, porno, Tapi karena dia bayar, dan bang, jangan penonton, baik. Karena dia di orang saya, dia tidak pernah terfeksi. Kalau perilakunya lagunya, salah. salah. Paham, ya? Nanti itu, pasti masalah itu begitu. Itu bisa sara-sara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong Meskipun orang-orang kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Khusyirinnya apa? Jnan rasul belum pida semua. Jadi kalau pida gak pida. Nanti nuntut kemampu lo. Gak jawab tenan, gak siap. Mengerjakan aku ya jawabanku. Kalau saya kuskep orang, satu aku raro, jadi tetap sering kujatuh. Bila ini, cuma macam Gak kini terus keluar tenangan. Jadi nanti, faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi makanya saya pernah punya sandri, dia itu punya toko ya toko-toko kuanteng -toko dia ngeluhi ke saya <guluh> sebuah jadi Dewi ini kan bener benar jadi uang sholah itu butuh nyali tapi ini cerita sebagai negeri BNS itu kan punya gaji tetap paham ya, dia gaji negeri rasa tersinggung, jadi biasa wajah tanggapnya mau mengharapkan pengeran jadi tak gede, jadi lah kemudian lombor itu itu apa ini satu murah dia itu punya toko kuanteng yaiku pegawai daftar gerungan di kreditan aja dikit rokan gue, teori santriul buka oh. orang jangan ngeri, tapi tak belajar ya, itu tadi nah, pembeli yang baik, nah, terus saya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik merkoba enggak, kurang betul betul, sholat berdinas ya. nah, di musola, tidak tidak belajar, nih kan pembelian tidak, uang kan Jadi soleh, Maksudnya soleh, perkara perkara perkara masih pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang sepuluh juta. yang tukang itikak <tutuk -tutuk> sepuluh ewg mereka akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang tua mereka nyumbang sepuluh juta. yang tukang itikak nyumbang itu <tutuk> ya <-tutuk tutuk -tutuk> termasuk ilmu <tutuk> ilmu nanti itu zaman mulai ku mulai ku lawan di. Untungnya Kulon terkenal-ngalim, macam sikmai gede. Ini buat urusan sombong, sikmai gede. Nah ngomong jangan singkru ngomong. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau mengang terkenal-ngalim itu orang bisa ingin saya semua karena pendapat saya ada. Nah, po. <tuk> populer saya, saya Wong Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulut, mungkin ada sebagai jam sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya, tapi yang keluar di saya tak omongin. Pak Harani mesti gak rawuh gak enak. Mereka semua nak diundang ya tepok-pokone dene nak sing undangan bayar-bayar ku tepok. Tapi nak sing gue rene ra tepok lah. ngomong, "Wah, aku nak acara, nak ke nganggur ya tepok nak ora apa-apa." Wong we nak sing demi anak bojone ra teko malah apik iki pas jaranku. Eh, kepengenku gak gelem masara. Tapi wong tetep segan ya tetep tepok tapi dak umuk tok. Saya ndak tertinggung ndek kan zaman ndak. Lah iki yo terus yang ketiga contohnya gini kiai ku katus kiai katus kulau kulonu tahun bapak bapak 2000 dua ribu lima pun manggil nenar karena rai masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nating iki udah tutu luar tuh nih katanya nanti tamat mandang jam empat nih kalau sibuk manggulang bermatok kiai menterang kiai gitu sama-sama lagi tuh semua tuh gue sekolah anak problemnya itu dia hyperaktif nyatanya Anak, padahal kakaknya di UGM gini-gini Itu, -gini. coba yang itu supaya mondok di sini gini, -gini. Ya sudah <San> Untung kalau terkasih giat sini Yang rapati kutur duit, rapati kutur duit Memang tak pisau ya, tak maki-maki Lalu itu, setelah itu, enggak katil mondok di sana Karena tak maki-maki Itu gang beberapa hari Uang si ini itu uang barat, Ya orang barat tidak tamat, munggaw, munggaw rawa. Mungkin orang anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah, umum. Yang tidak baik, dipon, dipon Wah nyorok Ini wong juga kalau tidak kan etika keulamaan kan bisa jadi, nah, nah, Oke, boleh, Jadi, setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu Yaitu tadi Kenapa di Al-Quran diulang-ulang Innalazina Amanu wa Amilus oh, Jadi sebetulnya begini Ini yang peringatan dia ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada BNS ada orang-orang yang biasa punya selera elit Coba Al-Quran ini dihidupkan lagi Amanu wa Amilus Dalam dari Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondoi, Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondoi, Mustafa, melarat, gak paham. <tuk> Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh debate unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Itu kan repot. <tuk> nah, itu kan repot. Jadi, kamar ini, santri kok Mustafa yang ini, ratau talam tempe, lah kok dia ini ratau-latau Dia biaya ratau-latau Kepria, remang-deh, mesti gak terima deh. Namo, dua Kiai kau rasa lah nabo, kepria. Misalnya satu rukis terlak kepria, korabat dia. Wah, dia orang KIAI gue ideal. Ngaku karpete? Padahal Kiai itu susu raba dia kepria udah benar berkali. Urusin ini tentang kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada heran. Sekarang sudah mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya ikunya bagus sesuanya sih pikirnya no bagus pola sosialnya bagus. pembayaran <tuk> ya nomor penting gini bu, pembayarannya nobo. lah terakhirnya pondok-pondok pesantren kan kan cuma bayarirab bagus, kota hanya ada bagus, perilakunya. <tuk> <tuk> Lu kumaku rasa noli pangeran, wa amilus salihat, nurmat rohenu amilu salihat, nurmat musoka ya amilu wa surawuripu, sura setiupu. Tapi karena saya punya semangat, saranai Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat murah matri, lewat murah rusuk, ya sudah, selesai. Masalahnya terus nombor. Semangat, kenapa Quran ulang-ulang wa amila sholikan, diulang-ulang wa amil sholikan. Penting dalam hidup tuh amilus. Gue pernah, ini cerita nyata, saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim, terus ya ikhlas. Jadi jayalah, ya tau grupmu. kalau juga ngalimi, tak kalau ya alim, kadang ya putra kayak gede. Jadi waktu dia ini kan buka gerbuk, ini tenan mata bumi, misalnya. Ini ngasih bungkus, waduh. General aku kan mau nge-enjoy, eh tau takal. Mendingan adalah SPC, Novo Menteri, Novo-Novo di TV TV, mumpung pemuliannya ngomong, mumpung kalah wangi rata untuk menteri. ngomong, gue sebenarnya suara pahlawan, misalnya ngurus ekonomi, ono pertumbuhan apa, jadi harus kawin kiri orang. Ini orang nongkrong, gue masih jadi ya, lama ya, ya lama, ya lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama,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 Nah, mau ke sehingga Tapi rano wah, buka tak gak gak, uji rusak, lu sederet, noh. Panji, udah segitu, kan? dari profes, Ternyata targetnya cerita? Eh, Bagaimana ini jenazah? Jenazah <laughs> Karena latar belakang saya kan besar dah pernah penyakatan ke keburu dia. <laughs> Artinya saya lebih terbiasa dan nah, terang, kalau kan lebih baik dibangkat, etis loh karena saya kira-kira di Kiyai kita berpikir untuk Kiyai itu saya itu orang sempurna cuma saya sakit, saya berpikir saya lihat itu, saya lihat itu saya lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kalau pangeran kula oh allah, mari gula nu nulung temut sing kebulat, atau nulung anak epitik sing kebulat, teng jerupawon sing kau nuwunggo. Ini gula merato ibat ya, mereka ngamal gula ya bagus ya allah. Allah wong melarat, gak itu mangan. Terus kula gak diwek limang ewu kelar ma. Juga gula merato ibat, mereka biji gula oh allah lantir Kalau mereka yang niscan berapa? saya ini seorang Muslim, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan ini kekuatan tapi kalah memang kekuatan enggak artinya kenapa kiai kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil kadang mau santri marah, rantok wedel, kadang nge itu karena iman. Iman sama aturan dasar, umpamanya amal di sekolah agar rutin. amal di sekolah rutin. Sekecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting, kalau aturan nanti ada wilayah tujuan, ada kebutuhan. Rumah masal di orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap tetapnya. Orang itu anggap dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan. Kuota pangan cukup, Bulog cukup. Padahal kakekat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau berindividu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak dua puluh ribu. Anak istrinya jadi? Jadi, nama? Makan. Dan di mata Allah yang yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang. Bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berpintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi saya kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Rak. Nah, tak nah, ya. pernah juga diputus apa jinak ada alur fungsi menteri. Lalu aku mengakui ngakoni, aku nggak tunjakani aja loh orang aku ngakoni, aku nggak orang Kok pena Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di sawah. Itu kalau saya maksudnya Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu, itu hanya rapat ketahanan pangan. sama sebagai petani yang tulen itu yang hakikat mewujudkan, Pak. Sampai jangan hati saya dan di mata Allah, adalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi betah itu banyak santri-santri wali murid yang bambar dengan saya ngono nah, berarti kalau wong mengerti menteri pertanian, nah ya kalau menteri kan laporannya yang sama presiden, kalau sampean tak latihan laporannya, bahwa subhanahu, nah ini khasnya ulama, nah saya nanti takut, tadi yurfaul ilmu, nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu, ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat bu, Oh, ya. saya ngakui mereka biasa tapi kalaupun mereka berjaya kan sedih gaji saya mungkin sedih hmm. gaji